Oke teman-teman, kembali lagi di Derosa Auto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah menonton channel Derosa Auto. Buat teman-teman, alhamdulillahirabbilalamin saya ucapkan terima kasih atas supportnya teman-teman channel ini tetap berjalan. Nah, buat teman-teman yang mau partisipasi menyumbangkan sebagian rezekinya bisa teman-teman lakukan sebagai wujud Saling berbagi di kolom terima kasih di bawah ini ya teman-teman Karena sebagian dari penghasilan Youtube saya akan saya sembangkan kepada orang yang membutuhkan Nah teman-teman pada kesempatan ini saya ada di Suzuki Suzuki Pulau Gadung terbesar di daerah Jakarta Banyak promo-promo yang akan kita gali Di antaranya produk-produk Suzuki yang harganya bisa worth it dan benefitnya sangat banyak Yuk kita cek langsung Mas Rijal ya? Iya Pak. Oke, okay. Mas Rijal, ya. kita lagi mau sharing informasi stok mobil baru nih. ya Promo-promonya yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman kita semua di sini. Barangkali ada teman-teman di sini yang cari mobil baru dengan harga yang sangat kompetitif, worth it dan nilai benefitnya ya sangat banyak yuk kita terangin kita pengen coba R3 dulu bareng kali ya eh boleh Pak oke ini R3 hybrid apa yang profesional nih ini R3 hybrid GX R3 hybrid ya. tipenya tipe GX. tipe GX untuk harga on-roadnya yang tipe GX berapa mas yang GX ini untuk yang Matic itu di 281 300 281 300, 300 ya. 281300 itu belum termasuk diskon ya. Belum, itu nah, masih OTR-nya. Banyak fitur ya banyak yang didapatkan banget. dari mobil ini ya. Ya. Dengan harga yang sangat worth it teman-teman. Keunggulannya, fitur-fiturnya sangat menunjang buat kebutuhan kita di perkotaan maupun di luar kota. Iya, benar. Nah, dari segi harga, value for money dan dari segi keunggulan pun beda di kelasnya kalau menurut saya. Ya. Nah, kita lagi ada promo apa nih, Mas? Kira-kira, Mas, untuk kita ini? lagi cuci gudang akhir tahun, akhir tahun ya. Jadi, kita lagi ada cashback tiga okay. puluh juta untuk mobil ini. Oke, okay. cashback tiga juta, 30 juta, 30 juta dari nilai, dari nilai harga motor ya. Okay. Jadi, sekali. bisa cash atau kredit ya, Mas? Ya, bisa cash atau enggak kredit. Jadi, kalau masalah. untuk sahabat yang nonton, untuk mau kredit, kita ada hmm. free angsuran dua kali mau kredit ditambah 30 juta ya. ada free angsuran dua kali ada angsuran dua kali oke okay. eh, Kita yang tanpa DP pun ada tanpa DP ada ada kita dengan bunga nol persen semua brand ya semua brand ada. Semua. kalau mau untuk DP nol persen pun kita ada DP nol persen ada ada jadi cukup bayar booking fee aja 2 juta oke okay. itu udah bisa kesempatan untuk ngambil unit apapun yang mau di sini bener tapi ada syaratnya oke okay datanya harus bagus Oke. Okay. rumahnya milik sendiri Oke okay. mati sudah karyawan ceknya bagus -checking juga cek bagus itu yang terpenting Data datanya menunjang ya iya dp-nya cuma 2 juta Dua juta buat booking fee aja booking fee aja nah teman-teman dengan tanda jadi 2 juta teman-teman sudah miliki mobil impian teman-teman termasuk diskon diskonnya 30 juta. 30 juta 30 juta mungkin masih bisa tambahan lagi ya karena ada promo lagi tinggal di karya. WA aja nah selain ada diskon itu kita ada benefit tambahan nggak seperti etol card gratis atau apa gitu? Itu otomatis dapat. Oke. Okay. Kita akan memberikan full tank bensin full tank, full tank untuk lima orang yang memesan lewat channel ini. Oke. Okay. Kita akan memberikan full tank, memberikan etol. Etol juga. Etol dapat. Jadi oh. bensinnya dapat, masuk okay. tol juga udah ada nih etol nih buat dibayar. Oh, etolnya sebenarnya berapa sih mas? Satu juta Satu juta itu Mobil apa lagi nih mas SL7 Kita ada SL7 Oke SL7 boleh tuh mas Kita akan bedah Promo-promonya yang benar-benar bisa memberikan Antusiasme kepada teman-teman yang cari mobil baru ya mas ya Nah ini SL7 tipe apa nih mas Ini tipe tertinggi di SL7 Ini tipe alpha apa? Oke Nah ini tipe alpha Ready stock Mas. Ready stock. Ready stock. Yang saya tahu sih Mas mobil XL7 banyak fiturnya Mas ya. Banyak. Fiturnya dibanding kompetitornya jauh lebih banyak ya. Ya. Fitur-fiturnya keunggulan-keunggulannya lo teman-teman. Jadi teman-teman kenapa sih harus memilih Suzuki XL7? Kalau menurut saya satu fiturnya banyak. Yang saya tahu kemarin saya sempat baca-baca ya. Itu ada 12 fitur yang enggak dimiliki sama kompetitor itu yang lain nah harganya juga pun jauh lebih murah ya Mas ya jauh lebih murah sekali dibanding kelas segmen yang sama banyak benefit-benefit kalau kita mau membeli mobil bisa langsung cash atau kredit atau trade-in ya ya Nah Mas ini ada promo apa nih Mas selain diskon yang tadi kita sudah jabarkan mas promonya DP berapa mas kira-kira barangkali kita, Kalau kita mau kredit Untuk Tipe s 7 Dp mulai dari 6 jutaan Dp 6 juta Mulai dari 6 jutaan Tipe apa tuh mas? Tipe Zeta Tipe Zeta yang standar ya? Iya yang paling bawah Yang paling bawah itu Dp nya 6 juta 6 jutaan 6 juta Angsurannya berapa mas? Kira-kira kira-kira Angsurannya sekitar 5 jutaan 5 jutaan Tenornya? 5 tahunan 5 tahunan Nah teman-teman dengan Dp 6 juta Tenornya sekitar 5 tahun Dengan nilai angsuran ya, 5 jutaan ya mas ya? Iya Alfa Suzuki SL7 Menjawab semua impian teman-teman untuk mobil baru. Bisa cash ataupun kredit ataupun trade-in untuk tambah. Dilayani dengan baik dan digaransikan juga ya mas ya untuk mobilnya ya. Garansi 50.000 ribu kilometer. 50 kilometer atau? Atau 30 bulan. Atau 3 tahun. Jasa, oli itu gratis sampai dengan 50.000 ribu kilometer. 50 ribu kilometer itu setara dengan estimasi itu. Sekitar 3 tahunan atau 3 4 tahunan. tahunan. Ya. Gratis tuh mas. Gratis. Ya. Ada lagi mas barangkali yang mau dibedah? kita ada S-Cross S-Cross ya yeah. oke okay, boleh Mas S-Cross nah Suzuki S-Cross New SX4 SX4 S-Cross nah ini tipe apa nih Mas ini S-Cross otomatis. Uh, otomatis. dia ada berapa tipe sih Mas? dia hanya satu tipe aja satu tipe aja yeah. dia build up apa CKD Mas? dia build up build up punya? Build up. oh build up India apa? India India oke okay, jadi untuk Uh, pertama yang lebih penting adalah, Oke okay. untuk access ini uh, diskonnya cukup lumayan besar. Oke, okay, Prabonya. 56 juta. 56 juta? Diskonnya. Diskonnya. Yeah. Kalau boleh saya tahu harga on roadnya berapa, Mas? 344. 340 jutaan. 344 juta. 344 juta. Yeah. Diskonnya tadi 50? 56 juta. 56 juta berarti sekitar? 2 lapanan. 2 lapanan ya? Yeah. Wow, teman-teman sudah dapat LSUV. Yang dua seater ya, dua baris ya? Dua seater. Tapi memang mobil ini terkenal luar biasa. Cakep, bagus. Dari segi desain, fitur-fiturnya pun nggak ngalahin sama produk-produk yang lain ya. ya. Atau compare-nya ya. Nah, Mas. Ini paket kreditnya ada, Mas? Ada. Oke. Okay. Berapa tuh, Mas? Kira-kira, Mas? DP minimal yang bisa. Saya punya di segini, segini gitu. Oke, okay, jadi untuk... Sahabat-sahabat yang uh, DP-nya mungkin DP-nya kita nggak ada nih, mm. Cuman ada buat angsuran doang nih cukup. Betul. Betul. Ini untuk extras ini cukup bayar uh, booking fee aja 2 juta. 2 juta. Udah bisa dapat kesempatan dapat mobilnya bu pulang. Nah, dengan booking fee 2 juta nggak pakai bayar lagi mas. Nggak pakai bayar lagi. Beneran mas? Beneran. Teman-teman, DP 2 jutaan doang. SPK. SPK. Nggak pakai bayar lagi. Nggak pakai bayar, tinggal bayar angsurannya aja. Nah, mas ketemu angsurannya bisa berapa Mas paling lama bisa berapa paling lama kita ada 8 tahun 8 tahun ada ada kira-kira ketemu angsuran berapa mas kota dpc 2 juta mas untuk dp2 juta itu angsuran sekitar 6 jutaan 6 jutaan ya, itu selama 5 tahun selama 5 tahun kalau 7 tahun 8 tahun uh, mau 8 tahun kita ada Ini angsuran sekitar 4 jutaan 4 jutaan kita tanpa survei tanpa survei juga untuk di Pulau Gadung kita pusat mm -hmm. Uh, di sini dilengkapi dengan uh, ada servis, Oke okay. body repair di sini oke okay. asuransi di sini oke okay. PT Suzuki sisnya pun ada di sini oke okay. dan finance, Suzuki finance, finance juga, ada. juga ada di sini Oke okay. jadi untuk uh, surat menyurat kita lebih cepat oh. untuk pemesanan unit kita lebih uh, lebih cepat waktunya teman-teman penasaran langsung telepon Mas Rizal, ya WA tersebut Well beliau, langsung dikirimin Sherlock atau bisa langsung Mas Rijal datang ke customer ya? Bisa banget, jadi untuk sahabat-sahabat yang mau test drive, mm -mm. harus harus sini Oke. Okay. Saya bisa langsung jemput teman-teman di rumah ataupun di kantor. Oke, okay. pokoknya fleksibel banget. Ada lagi mas barangkali mas? Kita ada mobil si Mungil. Oke. Okay. Namanya Espresso. Espresso. si imut Espresso nah ini Suzuki Espresso itu ada beberapa tipe Mas sama satu tipe aja satu tipe aja tapi manu uh, manual matik tersedia sesuai manual matik. manual matik tersedia untuk varian warna banyak Mas ada beberapa warna warna untuk Espresso ini kalau untuk sahabat-sahabat uh, yang suka warna-warna ngejreng Oke okay. Espresso kita punya semua warna nah ini inden ini ini Mas kita ini untuk yang metik inden inden untuk yang manual, manual Are ready cuman terbatas tak. terbatas. Oh, bisa berapa lama nih Mas untuk inden mobil ini? Inden untuk yang metik itu kita ada lagi di bulan Februari. Di bulan Februari. Jadi untuk kalau saya ada kebutuhan metik bisa dapatnya di bulan Februari. Iya, tapi niknya bukan nuk 2002 tapi nick langsung 2023. 2023. Oh. Dengan harga yang sama. Dengan harga yang sama. Nah, ini on route nya berapa Mas? Ini untuk yang manual 155. 155. Wow, iya. murah banget ya Mas. Luar biasa terus untuk genetiknya. Berapa, Mas? Metiknya 164 satu ya satu Saya mau kredit, bisa, Mas? Bisa dilayanin dulu. Sekarang proses dulu, ya. PO-nya jadi, tapi delivery Februari. Bisa mungkin bisa nggak, Mas? Kira-kira teman-teman, nih proses sekarang bisa dapat lebih cepat, misalkan. Desember atau untuk yang manual kemungkinan bisa kemungkinan bisa untuk, untuk manual yang metik, uh, karena antaranya cukup banyak Oke okay. jadi repinden. sudah artinya banyak Mas udah banyak-banyaknya kebagian banyak yang kebagian malah ini launching September iya untuk yang metik barangnya langsung habis nah kira-kira Mas kalau mobil ini diskonnya berapa Mas dari 155 itu Mas Diskonnya 59. kita untuk pembelian itu cuma 5 juta. 5 juta doang? Iya. Apa ada lagi barangkali yang kita mau bedah untuk produk cuci gudang akhir tahunnya? Okay. Kita ada New Baleno. New Baleno. Oke. Okay. Nah, programnya apa aja nih, Mas? Jadi ini New Baleno yang terbaru ya. Oke. Okay. Programnya sama. Kita ada uh, BP DP bunga bunga 0%. Oke. Okay. Nah, peringan pun ada. Okay. Nomor 1 sampai 8 tahun. 1 sampai 8 tahun. Iya. Nah, Mas, ini diskon berapa, Mas? Diskonnya kita 15 juta. 15 juta ya. dari harga ini. Dari Bisa harga nambah tenor. lagi barangkali ya. Tinggal ngomong Bisa langsung ke. Bisa di Atur ya. Oke. Okay. Promonya sama untuk semua mobil? Oke. Okay. Ada promo bunga 0%, promo bunga 0%. Iya. Ada tenor okay. sampai dengan 8 tahun. Tenor sampai 8 tahun. Iya. Uh, DP-nya Tinggal ditelepon aja, oke. Okay. Eh, uh, budgetnya berapa? Okay. Uh, pemirsa nih? Mm. mampu angsuran berapa? Nanti betul. kita mencarikan solusinya. Betul, betul. Kalau enggak, teman-teman bawa aja mobil lamanya ke sini. ya ngobrol bareng langsung ya, ngobrol mas, bareng. ya, oke. Okay, mas, barangkali ada yang mau diomongin kira-kira yang sebelum kita tutup. Oke, okay, jadi untuk uh, teman-teman yang menonton channel ini, oke. Okay. Yang tertarik dengan apa yang ada. Di sini, mobil apapun itu teman-teman uh, bisa hubungi saya Rizal di nomor 08188063334 untuk data siap saya siap membantu sampai mobil dikirim. Jadi prosesnya nggak pakai lama. untuk okay. uh, Misalkan pemirsa uh, sahabat-sahabat jauh rumahnya cukup via aja. Data-data semua via aja. Jadi kita via sekarang udah online. Lebih, ya? Iya. Betul. Udah lebih praktis sebenarnya tinggal nanti survei bang Rijal atur ya. ya yang nggak mau pakai survei pun ada. Yang gak pakai survei pun Tanpa ada. Tanpa survei kita ada. Nah, pokoknya teman-teman di sini Mas Rijal antusias dan salesman paling handal nih yang saya temuin. Insya Allah data teman-teman dibantu sampai mobil delivery Ya. ya. Nah, berikut teman-teman yang tadi telah kita review produk-produknya dan beserta promo-promonya di akhir tahun ini. Semoga teman-teman insya Allah bisa memberikan bahan rekomendasi yeah. buat teman-teman yang membutuhkan mobil baru, bisa trade-in tukar tambah, atau cash maupun kredit ya iya yeah, bener banget sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi kata-kata maupun dari segi tampilan saya dari Dosa Auto, diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses Dosa Auto makasih mas, selamat mas selamat.